Baiklah, persahabat, untuk mengawali perjumpaan kita di kesempatan kali ini Diawali dengan cidukan BBL yang sangat benar-benar lucu sekali, persahabat ya Biar makin semangat, onti uncle, disuguhkan vitamin abang L dulu nih Yang diunggah oleh Om Izhar, persahabat Kata Om Izhar, apapun tingkah lakunya, selalu bikin gemes dan ngangenin Aduh, Masya Allah, benar-benar banget ya, BBL Selalu bikin rindu semua orang terkesel susu warga konoha Masya Allah komentar pun persahabat begitu banyak diberikan diantaranya dragon ditendit tendit mengatakan kakek aja sering ketemu kangen apalagi onti-onti Bang ayo muncul Bang onti kangen katanya tuh Masya Allah lagi mainin susu nih persahabat ya aduh Masya Allah banget nih susu kotaknya abang El malah di tumpah-tumpahin begini aja aksi lucunya persahabat selalu bikin warga konoha bahagia Kemudian juga persahabat berikutnya Jangan lupa juga persahabat ya Untuk kita semuanya dukung Bunda Lesti di aplikasi Jukes Bunda Lesti berada di urutan 22 Semangat yuk rame-rame Untuk voting Bunda Lesti Di aplikasi Jux. Semangat untuk kita semuanya Berikutnya persahabat kita simak nih Cidukan terbaru sore hari ini persahabat ya Ada Papa Bi persahabat ya Yang tentunya melakukan podcast Ditunggu banget nih kejutannya Selamat tentunya untuk warga Konoha, Alhamdulillah mendapatkan asufan vitamin hari ini Alhamdulillah muncul vitamin yang sangat luar biasa dari Papa Bilar Apapun yang dilakukan hari ini mudah-mudahan lancar, sukses dan semoga tentunya ada kabar baik yang kita dapatkan dari idola kesayangan kita Yang pasti ditunggu banget ya, forecastnya Papa B Kemudian juga berikutnya, bersahabat, di story-nya Sendal Putih Bilar diinformasikan juga untuk warga Konoha Diinformasikan jangan lupa untuk dukung Bunda Lesti di SCTV Music World 2023 Bunda Lesti kejuara ini masuk tiga kategori, bersahabat Yang pertama, kategori penyanyi dangdut Yang kedua, video klip dangdut Yang ketiga, itu lagu dangdut Isi formnya di link di guest ini, tuh bersahabat ya Tinggal klik aja linknya nih Langsung klik isi formnya, ya, ya Tentunya kita dukung Bunda Lesti Masuk tiga kategori Jangan lupa, persahabat ya Semangat untuk kita semuanya Support yang terbaik Dukung yang terbaik Buat idola kesenangan kita di SCTV Music World 2023 Kemudian juga, persahabat ya Kita simak di unggahannya Kak Santi Deni Mengunggah video lagi berada di perjalanan di dalam mobil persahabatnya bersama Cesnabati. Namun di pasangan ini persahabatnya kak Santi Denny dan Cesnabati lagi mendengarkan lagu insan biasa sampai Cesnabati aja persahabatnya merinding mendengarkan lagu Lesti, apalagi suaranya bunda Lesti yang sangat emang luar biasa. Di sini juga ada sebuah kalimat persahabat yang diunggah oleh kak Santi Denny. De Lesti Gejora, keren pisan lagunya Kita sampai cari nakdak Ngegeter Gusti dengar lagu Dede Masya Allah, sampai merinding bergetar tuh persahabat ya Saat mendengar lagu Lesti Insan Biasa Wow, Masya Allah, luar biasa banget persahabat Ini sih memang lagu yang sangat fenomenal sekali Lagu yang membuat pastinya warga Konoha pun ikut bangga, ikut merasakan, terhanyut dalam lagu yang tentunya dilantunkan oleh Bunda Lesti. Kita makin bangga, makin kagum dengan idola kesayangan kita, begitu banyak support dan dukungan yang diberikan dari orang-orang baik yang tentunya tulus mencintai karya-karya idola kesayangan kita. Mudah-mudahan persahabat ya tentunya dukungan semakin banyak untuk Leslar dan mudah-mudahan kita juga semuanya diberikan kesehatan semoga selalu diberikan kemudahan apapun yang dilakukan tetap persahabat ya menjadi fans yang baik tetap semangat untuk dukung idola kesayangan kita dan pasti juga kita masih menunggu cirukan lain hingga kabar terbaru berikutnya jangan kemana-mana terus ikuti channel Youtube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru